Aku gereja, kau pun gereja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 Berjauh.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 Shalom, selamat pagi adik-adik Wah seneng banget kata Tasha hari ini bisa menyapa adik-adik yang ada di kelas TK Apa kabar? Semoga kabar adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba hanyalah berasal dari firman-Mu saja ya Bapak. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin adik-adik sekarang kita buka Alkitab kita Ayo dikeluarin alkitabnya diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6-8 1 Tesaloalonika 1 ayat 6-8 yang berbunyi demikian pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1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 di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dunia dan akaya saja Tetapi di semua tempat telah bersiar kabar tentang imanmu kepada Allah Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu Demikian pembacaan Alkitab Nah hari ini kata Syah mau cerita tentang seorang bapak bernama Bapak Paulus Atau yang biasa kita sebut Rasul Paulus Rasul Paulus pergi ke sebuah kota yang bernama Tesalonika. Apa Adik-adik? Tesalonika. Nah, Tesalonika itu merupakan kota pelabuhan yang besar dan makmur. Kota Tesalonika juga merupakan kota terbesar kedua saat itu. Tesalonika merupakan ibu kota dari Makedonia dan merupakan pusat pemerintahan. Sama nih Adik-adik kayak -adik kota Jakarta. Adik-adik tahu kan Jakarta? Nah, Jakarta juga gimana coba kotanya? Besar jumlah penduduknya banyak, terus merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, kota Tesalonika mirip-mirip tuh kayak Jakarta Adik-adik pada saat itu. Nah, lalu apa kata saya yang dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Tesalonika? Rasul Paulus datang untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di Tesalonika adik-adik sama seperti kata Syakayen, Kariska, Kadina, Karina dan kakalayan yang lain yang suka mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, orang-orang di Tesalonika itu hebat-hebat loh adik-adik. Meskipun mereka saat itu hidup di bawah ancaman, tekanan, mereka suka diusir keluar dari gereja, mereka diejek-ejek, tapi mereka tetap sukacita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka tetap semangat untuk pergi ke gereja, mereka juga hidupnya taat, jujur, mereka enggak lagi menyembah patung atau berhala, dan mereka hidup penuh dengan kasih Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh kepada mereka Mereka suka menolong Waktu mereka jalan Di jalan terus mereka melihat ada orang yang kehausan Mereka kasih minum Terus waktu mereka melihat ada yang kelaparan Terus mereka bantu kasih makan Pokoknya mereka hidup percaya penuh kepada Tuhan Nah lewat perbuatan jemaat di Tesalonika yang baik tadi adik-adik mereka menjadi contoh yang baik, atau menjadi teladan. Jadi, apa teladan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka, buat orang-orang yang ada di luar Makedonia atau di luar kota Tesalonika itu juga? Nah, setelah Rasul Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Tesalonika itu hidupnya baik mereka percaya kepada Tuhan bahkan mereka jadi apa tadi teladan rasul Paulus senang banget dia bersyukur makanya ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika yang tadi kita baca tadi itu loh Adik-adik. Nah, hari ini kita juga mau diajarkan untuk jadi sama seperti orang-orang yang ada di Tesalonika mau denger-dengeran sama firman Tuhan, mau jadi contoh yang baik atau menjadi apa teladan yang baik lewat perbuatan kita. Nah, kata punya beberapa gambar, coba adik-adik pilih mana ya kira-kira gambar perbuatan yang baik atau bisa menjadi teladan. Coba kita lihat, wah ini ada gambar satu sama gambar dua. Yang mana ya Adik-adik? Coba-coba ditunjuk layar TV-nya atau laptop sama HP-nya yang sebelah mana? Yang gambar satu atau gambar 2 yang bagus perbuatannya? Oh, benar yang gambar sah? gambar satu lagi ngapain itu dia? Lagi nolong temennya yang ja yang jatuh. Nah, itu perbuatan baik yang Adik-adik bisa lakukan, menolong teman. Kalau yang gambar 2 Jangan dilakuin ya adik-adik, berantem tuh siapa yang suka jenggut-jenggut rambut temennya, rambut kakaknya. Nah itu tidak boleh dilakukan. Lalu gambar yang selanjutnya, gambar satu atau gambar dua pilih yang mana? Coba ditunjuk lagi kata saya mau lihat. Oh pada pilih gambar dua, hebat, pintar. Ini gambar apa ya? Gambar kedua, iya ini gambar adik kakak lagi pelukan, mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Siapa di sini yang sayang sama kakak atau adiknya? Pinter, jangan kayak di gambar satu nih rebutan boneka, rebutan mainan sampai mamanya, aduh pusing deh ngelihatnya, gitu kan? Terus gambar selanjutnya, pilih gambar satu atau gambar dua. Gambar satu anak baik nih, dia lagi Rapihin mainannya. Gambar yang kedua, waduh, siapa yang suka berantakin rumah itu? Mainnya berantakan tuh Sampai sofanya, kursinya kotor semua Adik-adik pilih yang mana? Coba ditunjuk lagi, satu atau dua? Gambar satu atau gambar dua? Gambar satu Kak, pinter. Kalau adik-adik main, abis main, abis mainnya berantakan Jangan lupa untuk dirapihin lah Lagi Terus, gambar selanjutnya Pilih gambar satu atau gambar dua? Gambar satu atau gambar dua? Yang mana ya? Iya gambar dua nih adik-adik dia mau berbagi ma, makanan kuenya padahal cuma satu tapi dia mau bagi buat temennya sedangkan yang gambar satu rebutan tuh tuh muka kakaknya sampai digituin tuh supaya nggak ngambil burger kesukaannya Nah kita pilih yang gambar du gambar dua harus mau berbagi lalu gambar selanjutnya adik-adik pilih gambar satu atau gambar dua atau dua-duanya dipilih ayo Pilih dua-duanya, Kak. Iya, pilih yang berdoa, baca Alkitab juga. Itu contoh perbuatan yang baik, contoh perbuatan telah, telah dan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, terus apa lagi? Nah, ini gambar apa nih? Jangan lupa untuk melakukan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, sama jaga jaga jaga jarak, itu juga adik-adik bisa lakukan dan bisa jadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar adik-adik oke? Okay? nah dari contoh-contoh gambar yang udah tadi adik-adik tunjuk, yang pastinya yang bener ya yang baik perbuatannya itu harus adik-adik lakukan supaya adik-adik bisa jadi contoh yang baik atau jadi apa? teladan buat orang-orang di sekitar adik-adik, buat mama papa, buat adik kakak buat oma-opa, pokoknya buat Orang-orang yang ada di sekitar adik-adik Nah, adik-adik Selamat menjadi teladannya Tuhan Yesus Di rumah, di sekolah Dan dimanapun adik-adik berada Tuhan Yesus memberkati Amin Shalom adik-adik, selamat pagi Kak Yaakub ingin mengajak adik-adik Untuk membuat aktivitas kelas 3 Pada pagi hari ini Mau apa-apanya, ikutan juga ya Pertama-tama, mari kita siapkan Bahan-bahannya dulu, bahan pertama ada kertas bisa kertas HPS kertas buffalo atau juga kalau mau kuat bisa pakai kertas kalender bekas nah lalu ada lem atau double tip tip kemudian ada gunting Ting. Ting. pita Ta. dan terakhir itu spidol untuk mewarnainya Pertama-tama, kita buat pola terlebih dahulu di kertasnya berbentuk layang-layang. Kemudian, mama atau papanya bisa menggunting kertasnya sesuai pola yang telah dibuat jadi seperti ini. Ini ya, setelah itu adik-adik bisa menghias kertasnya di bagian depan sini, sesuai keinginan adik-adik. Ada adik, adik bisa membuat gambar matahari, burung, atau juga pelangi jangan lupa juga menuliskan di bagian yang masih kosong aku mau menjadi teladan Kristus dan ayat Alkitab 1 Tesalonika 1 ayat 6 hingga 8 Nah, lalu di bagian belakang kita bisa tempelkan pita menggunakan double tip atau lem lalu mama papanya juga bisa membolongkan bagian atasnya untuk digantungkan dengan tali Supaya bisa digantung di dinding atau di pintu kamar adik-adik. Sehingga -adik. jadinya nanti jadi seperti ini. Nah, setelah adik-adik selesai membuatnya, adik-adik bisa men-share aktivitasnya pada minggu ini ke grup Pekat Pesalom. Sampai jumpa lagi ya, adik-adik. salam minggu, Tuhan Yesus memberkati.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 Adik-adik dan Kak Vivi, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Tetap jam 7 pagi ya, di channel GPIB Shalom Depok, oke? Okay? Kak Yakobus, Kak Eces, Kak Brigit, dan adik-adik yang ada di rumah sekarang, kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Nggak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang sudah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 Adik, adik kita sudah dengerin firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh beribadah bersama. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang menjadi contoh atau teladan di sekitar kami ya Bapak, lewat perbuatan, lewat perkataan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapak.